Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saudara Di channel kita Di channel Aron Mania Bersama saya Suhud Al-Maghribi Kali ini kita akan membahas tentang Puasa Bagaimana episode yang lalu kita sudah membahas Tentang uh, Hakikat syahadat Hakikat solat dan Tentang wudhu batin Yang belum nonton Bisa Scroll cari di channel saya ini Dan semoga ada manfaatnya Untuk kita bersama Adapun tentang puasa Puasa itu Terbagi kepada Tiga bagian saudaraku Yang pertama ada puasanya Orang awam Yang kedua puasanya orang khusus Yang ketiga Puasanya orang Khususil khusus Puasanya orang awam Yakni menahan lapar dan haus, dan mengganti eh, waktu makan dari malam kepada siang. Itu puasa kita, sedangkan mulut tetap melakukan maksiat, mata memandang yang haram, telinga mendengarkan riba, dan lain-lain sebagainya. Dan semoga di puasa tahun ini kita bisa meningkatkannya agar tidak hanya mendapatkan haus dan lapar yakni kepada menjaga batin kita ini menjaga indera kita ini dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah SWT mata tidak lagi memandang yang haram telinga tidak lagi mendengar yang haram dan seluruh panca indera ini kita puasakan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT dan juga perlu kita ketahui bersama Hakikatnya puasa itu adalah Mengajarkan sebetulnya kepada kita Mengajarkan kepekaan sosial Kita diajarkan oleh Rasulullah Bagaimana sih rasanya lapar itu Bagaimana rasanya haus itu Bagaimana derita mereka Orang-orang yang kelaparan Kalau kita hanya lapar dalam satu bulan Itu pun hanya siang, malam kita berbuka Dengan menu yang mewah-mewah Ada es, ada apapun, segala macam. Tapi saudara kita Di sana, di luar sana Mereka kelaparan Mereka berhari-hari Tidak makan dan Kalau kita merasa Lebih pantas, karena puasa kita Ini masuk surga Tentunya saudaraku, mereka itu Lebih pantas dari kita Kalau hanya sekedar menahan Haus dan lapar Semoga kita bisa meningkatkan kepada puasa yang lebih khusus Yakni kita menahan semua panca indera kita Semua akal dan pikiran kita, hati kita Untuk selalu usul kepada Allah Kita tidak bermaksiat batin Demikian puasa zahir dan puasa batin Semoga dengan puasa kali ini kita semakin peka untuk menolong sesama mengangkat harkat dan derajat sesama tanpa pandang agama, tanpa pandang apapun, tanpa pandang ras, suku dan sebagainya. Kalau kita ada, kalau kita bertemu dengan para fakir miskin, anak yatim yang kelaparan, marilah kita berbagi. Inilah sebetulnya hakikat dari puasa yang tengah kita jalani yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun puasa yang lebih khusus lagi puasanya para arifin, para khawasil khawas yakni berpuasa dari menahan pandangannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa dari melihat segala sifat atau yang wujud ini yang nampak ini melainkan dari sifatnya Allah sendiri. Berpuasa dari melihat semua afal, melainkan afalnya Allah itu sendiri ialah puasanya orang-orang Arifin. Dan setiap hari mereka itu berhari raya, setiap hari mereka itu berhari raya, tidak seperti kita yang menunggu tanggal satu Syawal. Ketika mereka sudah bebas pandangannya dari selain Allah, hanya melihat Allah, mereka itu berhari raya, saudaraku, berbahagia. Jadi puasa mereka itu bukan hanya satu bulan satu tahun tapi seumur hidup. Bukan hanya antara imsak sampai maghrib tapi sepanjang waktu 24 jam mereka menjaga kesadarannya, menjaga musyahadahnya hanya memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dimampukan oleh Allah. Dan tentang zakat ini adalah kelanjutan dari puasa. Tentunya. Setelah kita merasakan haus dan lapar Kita merasakan penderitaan mereka Fakir miskin Orang-orang yang tak punya Tentunya saatnya kita untuk berzakat Mengeluarkan harta kita Zakat dalam artian hakikatnya itu adalah Melepaskan kemelekatan kita kepada harta duniawi Kita sudah tidak terikat kepada duniawi Yang kita pandang hanyalah Allah Jadi kita itu ikhlas tidak pelit Tidak berat untuk berbagi kepada semuanya Kepada sesama yang memerlukan Kita sudah tidak terikat Bukannya kita itu tidak boleh kaya Tidak Bukannya kita tidak boleh punya uang Tidak Tapi kita tidak terikat Kita tidak menghamba Jadi begitu ada yang kelaparan Ada yang tertimpa musibah Kita gampang untuk mengeluarkan Gampang kita untuk berbagi Demikian Nah, hakikatnya itu sih Dari puasa, dari sholat, dari zakat itu Sebenarnya pengajaran kepada sifat kemanusiaan Sikap ulas asih Jadi ritual-ritual itu mendudik jiwa kita Agar menjadi orang yang ulas asih Itu sebenarnya tujuan agama itu Cuman kebanyakan kita ini hanya memahami Sebatas ritual-ritual kosong belakang kita hanya menahan haus lapar Kita hanya sholat lima waktu jengkang-jengking Tapi tetap kita itu masih kita Tetap menyakiti sesama Sebenarnya bukan itu yang dikehendaki Allah itu Yang dikehendaki Allah Agar kita menjadi orang yang berbelas kasih kepada sesama Itu intinya sebetulnya agama ini Agama itu intinya itu adalah cinta dan kasih sayang Sebagaimana Rasulullah yang diutus sebagai Rahmatan lil alami jadi sebagai pemberi rahmat kepada sesama kepada seluruh alam semesta. Semoga kita bisa minimal walau tidak 100% ya 50% lah. Tak mampu 50% 25% 25% tak mampu ya 5% demikian dan seterusnya. Semoga puasa kita kali ini semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi liman labisa aljadid walakinnal a'id riban ta'atuhu tazid semoga kita bisa mencapai hakikatnya puasa menjadi jiwa-jiwa yang lebih asih welas asih kepada sesama tidak pelit untuk berbagi kepada yang kelaparan dan fakir miskin amin amin ya rabbal salam warahmatullahi wabarakatuh